Selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, hari yang baik untuk kami. Kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini, kami bisa sehat, kami bersyukur untuk semua penyataanmu. Hari ini kami akan melanjutkan materi kami tentang JavaScript untuk event dan dong kiranya kau yang menolong supaya kami bisa Memahami materinya dengan baik Dan juga mengerjakan latihan soal-soal dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Kami mohon penyertaan-Mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Selia. Amin Teman-teman Kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini Boleh bantu nyalakan kameranya ya Lihat ke kamera semua ya teman-teman Senyum 3, 2, 1 Kita akan Quiz dulu sebelum Ke materi nya aku aku aku uh, kurung kurung tutup uh. coba jalanin dulu tur oh iya hmm. oke okay. sudah tampilkah bener gak sepuluh kali tur coba diperiksa dulu satu dua empat lima enam tujuh udah Cik, 10 sepuluh Ya, sip. Ya. Ya, makasih. Ci. Ada cara lain nggak, teman-teman? Boleh share lagi tuh? Ada Tinggal Ci. tulis, Ci, Tinggal tulis Langsung di deskripsi. Ya, script. ya, baik. Saya lanjut dong saja ya, teman-teman. Function sudah oke. Okay. Penulisan function, silahkan namanya bebas. Paling ingetin jangan pakai angka itu aja sih yang ada di Javascript. Ini materi DOM, ini catatan saya teman-teman, ya jadi dari materi DOM itu saya catat beberapa hal. Apakah sudah tampil di teman-teman? Sudah, Ci. DOM itu dokumen objek model, teman-teman. Ini adalah bagian yang menarik dari JavaScript. Kenapa? Karena kita bisa melakukan apapun, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi kalau sebelumnya HTML dipercantik dengan CSS, dengan DOM halaman web kita bisa lebih dinamik. Ya. DOM ini standar objek model dan dia itu programming interface. Jadi teman-teman akan kenal di sini yang namanya property dan Method. Jadi dianggapnya itu sebagai objek ya di HTML elemennya itu dianggap sebagai objek. Nah di sini yang bisa kita lakukan banyak hal. Secara triknya seperti ini teman-teman. Jadi rootnya itu HTML, kemudian kita punya head sama body kan ya. Di dalam head bisa dikasih title, teksnya misal kasih nama my title. Kalau di dalam body, ini yang sudah kita kenal, mungkin kita punya tag A, dikasih atribut href, kemudian ada tag linknya, kemudian ada atribut ada tag H1, kemudian teman-teman bisa tulis di tag H1 itu, H1 buka, H1 tutup. Nah, ini dokumen objek model dianggapnya sebagai objek. Contoh yang paling gampang ini sebetulnya kata kunci-kata kunci ini tuh sudah diperkenalkan waktu pertama kali kita kenalan dengan JavaScript. Tapi belum kenal. Itu tuh apa sih sebenarnya? Nah sebetulnya waktu kita berkenalan dengan yang namanya get element by id ini adalah metode teman-teman. Lalu kita juga pernah kenalan sedikit waktu di pertemuan pertama tapi nggak dijelasin itu apa. Namanya inner html. Inner html ini adalah properti. Jadi kalau kita bicara tentang dokumen objek model, kita kenalan dengan istilahnya kayak di Kayak objek ya, kayak kita belajar pemrograman berorientasi objek. Dia punya metode, punya properti, seperti itu. Nah yang ini itu namanya metode, yang ini adalah properti. Saya catat di sini, yang namanya properti ini, ini berguna untuk mendapatkan atau mengubah setiap elemen HTML. Jadi kalau misalkan dari contoh codingan ini, ini saya ambil dari battery school ya teman-teman. Misalnya kita di body punya tag P, tag P itu kosong tag p-nya kosong, tapi si p itu dikasih ID. ID-nya namanya demo. Nah, dengan menggunakan DOM ini, kalau metode yang get element by ID, maka teman-teman akan bisa menggunakan tag p ini. Dipanggil ID-nya seperti ini ya. Kemudian kontennya yang tadinya tag p ini kosong diisi dengan teks yang ada di dalam inner HTML ini. Jadi nanti kalau sintak ini dijalankan, tag p ini isinya adalah tulisan Hello World. Nah proses pemanggilannya itu karena kita pakai di JavaScript pakai teks script ini document nama ID nama ID-nya .inner HTML seperti itu. Yang get element by ID ini adalah metodenya. Yang inner HTML ini adalah propertinya seperti itu. Nah, lalu yang ini yang secara umumnya ya, teman-teman. Selain ID, bisa apa lagi? Selain ID, teman-teman bisa pakai tag name. Teman-teman bisa pakai class. Cuman, kalau pakai class, teman-teman cara manggilnya berarti ini adalah get element by class name seperti itu. Jadi, bisa. Bisa nambah, bisa ngurangin, bisa ngehapus, bisa nambah event. Itu semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan seperti ini. Jadi kita lebih dinamik ya halamannya. Nah, lalu contoh yang lain, misalnya kita mau ganti, Udah diisi nih, kalau tadi kan kosong. Tag P-nya isinya kosong. Kalau sekarang tag P-nya itu seperti biasa, kita sudah kasih tulisan di sini. Hello World. Ketika kita mau ngubah. Isi tag P ini, kita bisa pakai cara seperti ini. Tinggal ditulis aja, eh tinggal dipanggil aja ID-nya. Get elemen by ID, ini ID-nya P1. Kalau tadi kan ID-nya demo ya, panggil kemudian dot inner HTML. Apa yang diisi di sini, dia akan mengubah tulisan ini seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah, selain get elemen by ID, bisa ngapain lagi? Selain get element by id, teman-teman bisa ngubah value di suatu atribut. Keren kan? Tadinya kita ngikut-ngikut aja tuh, eh, apa namanya? Kalau sudah di set value-nya value tertentu, ya kita pasti di hasil tampilannya itu juga yang ditampilkan. Nah, kalau pakai ini, kita belajar DOM ini, Document Object Model, maka kita bisa ganti isi dari atributnya. Caranya gimana? Caranya pakai dokumen ID seperti biasa, ini sama juga ya, panggil nama id-nya karena ini yang akan kita otak-atik, kita manipulasi. Lalu, atribut mana yang kita mau ubah? Oh, atribut src. Kita tulis di sini .src Kalau tadi kan html kalau ini kita mau ubah src-nya ini Isinya dari yang tanya gambarnya smiley.gif diganti mengge, e, pakai landscape.jpg hasilnya berubah nggak? Keubah. asal file gambarnya ada ya. Yang ini ada, yang ini e, ada, maka gambar yang ini akan diganti oleh yang ini dengan script yang satu baris ini. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilakukan, bisa melakukan banyak hal dengan menggunakan dokumen objek model ini. Kalau teman-teman punya atribut yang lain, ya silahkan dipanggil atributnya apa dengan script sintak seperti ini. Teman-teman harus tahu sintaknya supaya bisa mengubah. Dokumen.getElementById. Ini sebut atributnya apa. Kalau di sini yang mau diubah atribut src, tuliskan .src, lalu value barunya apa. Gitu. Asik banget lah teman-teman. Saya lanjut dulu ya, teman-teman, sebelum nanti kita nyoba. Berikutnya... Berikutnya tentang formulir. Jadi di dokumen objek model itu kita bisa bikin function. Saya anggap function teman-teman udah paham ya cara nulisnya. Function kemudian nama function kemudian argumennya di sini sih kosong ya. Function kemudian nama functionnya. Nah apa yang dikerjakan oleh function ini? Function kan nggak langsung dikerjain ya, nggak, nggak langsung dieksekusi si codingannya. Apa yang dikerjakan di sini? Maka di sini kita akan ngecek ini sih formulir biasa. Kita bikin form. Kemudian formnya jangan lupa dikasih nama. Kalau teman-teman sudah pakai eh, mungkin PHP atau ASP, ada halaman yang menjadi action, silahkan diisi. Kalau di sini sih saya kosong. Metode, jangan lupa. Apakah masih ingat metode ada dua? Apa aja teman-teman? Post sama get. Itu, post sama get. Di sini post. Apa bedanya post sama get? Masih ingat teman-teman? Kalau post gampangnya di URL-nya tidak ditampilkan ya data-datanya. Kalau get ditampilkan. Gampangnya seperti itu. Nah di sini sih cuman ada satu inputan nama. Di sini saya kasih type-nya teks, berarti tulisan biasa. ID-nya saya kasih nama satu. Nah ID ini sama seperti yang tadi di slide sebelumnya. Teman-teman akan panggil eh, digunakan di sini ya untuk mengambil elemennya seperti itu. Kemudian saya gunakan satu button, submit, value-nya submit juga, berarti nanti nama tombolnya submit. Kemudian di sini ada event, event-nya itu onClick. On click nya ini akan menjalankan function validasi. Nah, si validasi ini tuh ngapain? Validasi ini, dia akan ngambil value dari form ini. Di sini saya kasih nama, nama, nama, bukan name. Nama sama dengan by ID mana yang diambil? Nama satu Berarti inputan yang ditulis user di sini, ini akan ditampung di sini, di variabel ini, pad ini. Yang dicek apa? Jika namanya kosong, cara ngambil nama dari sini harus pakai nama nama.value. Jika kosong, maka menampilkan alert harap mengisi nama. Tapi kalau misalkan namanya ada, minta disambut ya Hai siapa namanya Nah nama value ini adalah cara untuk ngambil data dari inputan user ini kemarin saya temukan ada cara lain untuk nulis di wetris code cara lainnya itu pakai cara manggil seperti ini jadi ini saya tunjukin tuh supaya teman-teman nanti mau nulis gini boleh mau nulis seperti ini boleh bedanya di sini teman-teman jadi dipanggil dulu form satunya harus sama namanya dengan ini Kemudian, untuk value-nya, dia pakai siku seperti ini. Value itu artinya ngambil inputan yang ini. Setelah itu, kalau teman-teman pakai cara yang penulisan ini, maka variabelnya bisa langsung ditulis nama. Kalau nama kosong, tampilkan alert seperti itu. Bedanya sih di situ aja, teman-teman. Jadi, silahkan mau pakai aturan yang dokumen element by Manggil nama satu ini, atau teman-teman lebih suka pakai nama satu lalu di sininya nanti jadi tinggal manggil variabelnya aja. Nah, untuk validasi yang ini, kita coba sama-sama ya, teman-teman, supaya teman-teman tahu, oh, mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Silahkan, silahkan divalidasi. Kalau inputan namanya kosong, maka teman-teman perlu ngisi. Uh, akan tampil alert. Kalau teman-teman namanya terisi akan menyambut hai siapa namanya. Silakan dicoba. Hai Brian, kalau kosong. Harap mengisi nama. Sip, bisa ya teman-teman ya. Oke, Ci, aku Ada yang lain yang mau menunjukkan? Nah, saya tambahin satu lagi buat validasi ada namanya banyak sih sebenarnya, very odd, read only segala macam. Ini requirement ada di codingannya ini. Kalau teman-teman tambahin required di sini, maka formnya akan otomatis minta diisi. Kalau dikosongin dia nggak mau. Kalau tadi kan kita manual ya ngecek kalau misalkan kosong, di submit baru keluar. Harap diisi kayak gitu. Nah kalau kita tambahkan di paling belakang, namanya required ini dia akan otomatis begitu dikosongin dia akan minta isian seperti ini silahkan ditambahkan ya teman-teman buat melengkapi formulirnya karena nanti di UAS mungkin teman-teman untuk Project yang sebelumnya kalau dipakai lagi bikin form nah formnya jauh lebih interaktif tambahkan yang seperti ini namanya required kalau dari wetrisco ada macam-macam sih teman-teman kalau misalkan anda mau ngedisable satu isian tambahin aja disable atau ini ada Required gitu ya, Mandarin only juga silahkan dibaca. Kalau ini sih dari yang JS-nya, tapi kalau misalkan mau mencet yang HTML input atribut ini lebih lengkap lagi juga. Ini kebetulan saya ambilnya dari yang JavaScript-nya aja Itu ya, teman-teman. Terus, nah berikutnya tentang mengubah style, udah masuk ke CSS, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai... Uh, mau mengubah style CSS-nya, ini cara nulisnya tinggal disebutkan .style.color. Nah, ini adalah properti di CSS-nya. Color, font family, font size, ini adalah properti dari CSS-nya. Jadi, kalau teman-teman di awal sudah set, uh, nggak set ya, ini nggak, nggak set, nggak ngeset style apapun, kemudian pada saat Membuat skrip ini, teman-teman pengen yang ID-nya P2, kena warna biru, font family-nya Arial, kemudian ukuran hurufnya jauh lebih besar. Maka P2 yang bawah ini akan kena style ini. Tadinya nggak ada style, jadi kena style. itu Jadi CSS pun bisa pakai skrip seperti ini, cara nulisnya. Kemudian ini dua bagian terakhir tentang most over sama most out kalau biasanya teman-teman waktu di HTML, dikenal, di HTML CSS dikenalin sama hover. Nah, kalau ini kita pakai event namanya most, "on mouse over" sama "on out". Jadi, kalau misalkan nanti teksnya dilewatin, disentuh seperti di hover, ya, dia akan ngejalanin function ini. "I'm over" itu yang ini ya, maka tulisannya akan berubah dari "mouse over" menjadi... Tulisan Thank You. Kalau dilepas, tidak disentuh lagi teksnya, dia akan tulisannya tetap. Most, uh, kalau disentuh tulisannya Thank You. Kalau dilepas tulisannya Most Over seperti itu. Ini kan dari teks Most Over. Ini nanti silahkan dicoba sendiri ya untuk besok praktikum juga teman-teman silahkan nyobain.